Assalamualaikum kunciwa, betul lagi dengan saya Alfia, di channel YouTube Pemuda keo. Sebelumnya selamat berpuasa bagi teman-teman pemuda Keo yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini membawa transformasi spiritual kepada diri kita. Baik, kali ini kita kembali lagi ke kamar apartemen saya. Saya syuting di dalam kamar karena di luar sedang hujat. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang baru, yaitu alumni Koyo University penting bagi kita untuk belajar dari generasi-generasi pendahulu kita. Dalam bahasa Jepang ada istilah senpai. Ya, Bagi saya, ada banyak inspirasi yang bisa saya dapatkan, plus pelajaran yang bisa saya petik dari senpai-senpai saya di Keo. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas beberapa alumni Keo yang merupakan senpai saya. Dan jika teman-teman berencana kuliah di Keo, mereka juga akan menjadi senpai bagi teman-teman. Ya, Video tentang alumni Keo ini akan kita buat beberapa part, beberapa bagian. Jadi di part 1 ini, bagian pertama ini, kita akan membahas beberapa alumni. Dan di part-part berikutnya, video-video berikutnya, kita akan bahas alumni-alumni yang lain. Oke, mari kita mulai dari berita terkini. astronot Akiko Hoshide akan segera meluncur ke luar angkasa dan bertekad untuk melaksanakan tugasnya sebagai komander atau komandan ekspedisi 66 dengan sebaik mungkin. Ya, Hoshide Senpai dan... Rekan-rekan steamnya di ekspedisi 65 dijadwalkan untuk meluncur pada tanggal 22 April 2021 ini. Jadi beberapa hari lagi dalam penerbangan SpaceX Crew 2 dengan wahana yaitu wahana SpaceX Dragon 2. Ya setelah ekspedisi 65 ini berakhir, Josep Despain akan transfer ke ekspedisi 66 dan menjadi komandan dari ekspedisi 66 tersebut. Ya Josep akan menjadi orang Jepang kedua yang mengomandani International Space Station, atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Oke, berikut adalah profil Hoshide Senpai. Nama lengkap, Akiko Akihiko Hoshide Dan ini adalah karakter Chinanya. Saya pikir ada sesuatu yang menarik kalau kita lihat kanji untuk nama keluarganya. Ya, apakah mungkin ada hubungan antara karir atau pekerjaan Hoshide Senpai dengan nama keluarganya? Hoshi itu artinya bintang kan? Kemudian D itu dari kata dedu yang berarti keluar atau muncul ke permukaan. Jadi apakah artinya Hoshi itu adalah manusia yang keluar dalam hal ini pergi keluar angkasa dan menuju bintang? Hoshi Hosini dedu. Ya, mungkin saja. Anyway, ya Auslesence by Life pada 1968 di Tokyo. Pada tahun 1987 Hosedya Senpai lulus dari UWC atau United World College Southeast Asia, sebuah sekolah internasional di Singapura. Ya Teman-teman saya di kampus juga banyak yang lulusan sekolah ini. Hosedya Senpai mendapatkan diploma IB dari sekolah tersebut, IB International Baccalaureate. Lalu, selalu dari UWC, Hosedya Senpai masuk ke University Faculty of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering. Ya Semasa di Keo, Hosedya Senpai aktif dalam kegiatan rugby olahraga rugby, saya pikir kegiatan olahraga seperti ini sangat bermanfaat bagi calon astronot karena profesi astronot selain membutuhkan keterampilan sains juga membutuhkan kekuatan fisik. Dan untuk bagian sainsnya, Profesor Senpai mengatakan bahwa ilmu mechanical engineering, teknik mesin dan fluid mechanics, mekanika fluida telah menjadi tulang punggungnya dalam memahami sistem stasiun antariksa. Setelah lulus dari Kyoto di tahun 1992, desain Senpai melanjutkan pendidikan ke Kulin College of Engineering, University of Austin di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1997, Hoshide Pay lulus dan mendapatkan gelar Master of Science in Aerospace Engineering. Uh, aerospace engineering. Kemudian Hoshide Senpai pertama kali bergabung dengan Nasdaq pada 1992, jadi itu adalah sebelum ia... Uh, memulai pendidikan di University of Austin dan setelah ia ya, lulus dari Geo Badan antariksa nasional Jepang itu jaksa ya yata sebelum jaksa ini dibentuk ada yang namanya Nasda lalu kemudian Nasda dan ada dua organisasi dua organisasi lain digabung ya jadi tiga organisasi ini digabung dan menjadi jaksa ini pada tahun 2003. Kemudian pada 2008, Hoshide Senpai menjalankan misi pertamanya, yaitu STS-124. Peran Hoshide Senpai dalam misi ini adalah sebagai seorang mission specialist. Hoshide Senpai bertugas untuk memasang sebuah modul bernama Kibo. Dari namanya terdengar seperti nama Jepang ya. Jadi memang nama Jepang, karena modul ini memang dikembangkan oleh JAXA yang kita bahas tadi. Dan merupakan modul tunggal terbesar dalam ISS sejauh ini. Kemudian pada 2012, Hoshide Senpai menjalankan misi keduanya, yaitu Ekspedisi 32 dan Ekspedisi 33. Tugas para kosmonot dan astronot, termasuk Hoshide Senpai ini ya, ya tugas para kosmonot dan astronot di dalam ekspedisi ini, meliputi pemasangan komponen baru ISS, perawatan komponen-komponen yang lama, dan tentu saja melanjutkan riset dari ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Salah satu eksperimen yang dilakukan adalah proyek riset dari JAXA, tentang habitat akuatik. Ya, eksperimen ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh mikrogravity atau gravitasi mikro terhadap kehidupan beberapa jenis ikan air tawar. Hmm, menarik ya? Dan foto ini adalah swafoto atau selfie yang diambil oleh Hoshide Senpai saat menjalankan misi ini. Kalau kita biasanya mengambil swafoto di bumi, para astronot, enaknya jadi astronot atau kosmonot, itu mereka bisa mengambil foto sebuah foto termasuk di luar angkasa. Dan pada sebuah foto Hoshide Senpai ini khususnya, ini keren banget nih. Karena kita bisa melihat matahari di latar belakang dan pantulan bumi di kaca helm yang digunakan oleh Hoshide Senpai. Keren banget. Bikin iri deh. Oke, lalu pada 2018, Hoshide Senpai terpilih untuk menjalankan ekspedisi 64 dan 65 yang dijadwalkan untuk dimulai pada 2020. Ya, awalnya... Aslinya jadwalnya tuh untuk 2020, kemudian ada perubahan jadwal, ya mungkin juga karena pandemi ini. Jadinya, Osirya akan menjalankan ekspedisi 6566 ini untuk bulan April 2021 ini. Ya, jadwalkan untuk mulai pada bulan April tahun ini. Ya, Dan bagaimana kelanjutannya? Ya, mari kita tunggu saja kabar berikutnya. Sementara itu, kita lanjut ke Senpai berikutnya, yaitu... ID Suzuki. Ya, Suzuki Senpai adalah seorang penyanyi. Saat ini ia adalah penyanyi solo dan sebelumnya ia adalah anggota dari idol group Cute. Yang tulisannya itu derajat Celsius, tanda hubung strip, U T E. Yang mungkin teman-teman familiar dengan beberapa grup musik di dalam Hello Project, misalnya Morning Musume dan Juice Juice. Nah, Cute ini juga adalah bagian dari Hello Project. Grup ini aktif dari tahun 2005 sampai 2017. Suzuki Senpai live pada tahun 1994. Sejak kecil, Senpai sudah suka menyanyi dan sudah mengambil kursus vokal sejak TK. Dan pada kelas 2 SD, Suzuki Senpai sudah masuk Hello Project. Jadi karir Suzuki Senpai di Hello Project itu berlangsung selama sekitar 15 tahun. Jadi mulai dari kelas 2 sd sampai kira-kira saat ia lulus dari ko. Saya belakangan ini juga mengoleksi cd cd lama musik Jepang ya karena saya nggak terlalu apa ya bukan saya nggak terlalu pakai uh, subs, music subscription service sih. Saya mungkin lebih prefer mengoleksi cd ya dan ya saya pernah menemukan itu salah satu cd lama dari Cute, ah, oh, oh, ini dia. Ya, kelihatan enggak? Ya, ini adalah CD cute yang udah cukup lama deh. Karena kelihatan juga kan mereka masih kelihatan seperti sebagai seperti anak-anak banget gitu. Ya, kira-kira mereka SMP lah ya saat mengeluarkan single ini. Ya, menurut saya idol itu mirip atlet ya. Mereka mulai latihan saat masih sangat muda. Dan mereka bersinar saat masih muda. Sudah mulai sukses di masa muda. Jadi tidak mulai latihan di usia belia, itu akan jadi sangat berat sekali rintangannya. Dan kalau zaman dulu ada namanya ninja atau shinobi, ya ninja juga sudah mulai dilatih di usia belia. Kira-kira sebelum berusia 10 tahun supaya bisa jadi ninja yang handal. Jadi orang-orang yang sudah memulai latihan di usia belia, umumnya memiliki keuntungan yang sangat besar. Oke, di Keo, Suzuki Senpai masukkan Kyojo kubu Faculty of Environment and Information Studies, satu fakultas dengan saya. Fakultas ini terletak di SFC. Saya pikir SFC adalah tempat kuliah yang cocok bagi orang-orang yang sibuk, karena kampus ini fleksibel. Ya, kuliah di KU itu pada umumnya sudah fleksibel, dan di SFC lebih fleksibel lagi. Kita mengambil kelas itu suka-suka kita. Ya, kelas yang wajib diambil itu jumlahnya hanya sedikit, bisa dihitung dengan jadi. Jadi, kebanyakan kelas yang kita ambil adalah kelas-kelas yang memang pilihan kita sendiri. Ya, bagi orang-orang yang sibuk, ya tinggal ambil kelas-kelas yang jadwalnya sesuai dengan waktu luang mereka. Dan selain itu, SFC juga sangat interdisiplin. Kita bebas belajar dan meliset bidang apapun yang kita minati. Dan kita tidak harus membatasi bidang-bidang tersebut. Misalnya di SFC, Suzuki Senpai bisa mempelajari musik lebih jauh. Ada pula beberapa laboratorium di SFC yang berkaitan dengan musik. Dan mengenai graduation project, teman-teman yang kuliah di Indonesia mungkin menyebutnya skripsi. Suzuki Senpai membuat graduation project di bawah bimbingan. Kan Hiroshi Suzuki Sensei, yang nama mereka sama-sama Suzuki. Ya, laboratorium Suzuki Sensei ini adalah laboratorium tentang social innovation, inovasi sosial. Dan Suzuki Senpai uh, untuk graduation proyeknya, ia membuat sebuah eksperimen dengan alat pengukur gelombang otak. Dia juga bilang eksperimennya ini ada kaitannya dengan cognitive science atau ilmu kognitif dan juga berkaitan dengan musik. Kemudian Suzuki Senpai lulus pada tahun 2017. Ini dia foto wisudanya. ya Kalau di Indonesia, umumnya para wisudawan tuh memakai toga. Di sini para wisudawan memakai jas atau baju tradisional seperti kimono yang dikenakan oleh Suzuki Senpai ini. Pelajar internasional seperti kita juga boleh memakai busana tradisional kita. Misalnya batik. Jadi saya dulu waktu apa? entrance ceremony, upacara penerimaan Maswa Badu. Saya dan beberapa teman dari Indonesia pakai Batik yaitu di Keio, ya di Keio kami boleh pakai pakaian tradisional dari negara masing-masing. Kalau di Unifly, di Jepang saya belum tahu juga, saya belum ngecek juga gimana. Ya lalu ini foto lain dari sudah Suzuki, Sen, Suzuki Senpai. Foto di depan patung pendidik Keio, Yukichi Fukuzawa Sensei. Ya kadang-kadang disebut juga Sensei 10.000 yen. Ya foto ini diambil di kampus Hioshi. Saya juga sudah membuat video Hiyoshi Campus Tour dengan seorang teman kita, Daenmun. Moon. Jadi silahkan ditonton. Dan patung Jawa Sensei ini juga masuk di video saya ini. Oke, setelah lulus, Suzuki Senpai sempat mengunjungi kampus karena diundang sebagai bintang tamu di acara Akisai, Festival Musim Gugur. Akisai adalah salah satu dari 6 festival tahunan yang ada di Keio. Festival ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa datang. Teman-teman juga... Silahkan datang kalau memang sedang berada di Tokyo dan atau sekitarnya. Ya ada pertunjukan ke Bank Api juga. Saya rasa ini bagian yang paling populer dari festival ini di kalangan masyarakat. Ya Suzuki Senpai diundang pada Akisai 2018. Jadi satu tahun setelah ia lulus. Ya waktu itu saya tidak sempat menonton acara talkshow-nya Suzuki Senpai. Karena itu hari Sabtu acaranya. Ya Akisai waktu itu hari Sabtu. Di SFC itu memang tidak ada kelas di hari Sabtu. Sementara itu, saya waktu itu mengambil kelas di fakultas lain, di kampus lain Jadi ya, kita memang boleh mengambil kelas di fakultas lain Ya karena saya ada kelas di kampus lain ya, Jadi saat saya sudah selesai mengambil kelas itu dan datang dan tiba di SFC Acara talkshow-nya sudah selesai Next, Yoshinori Muto Senpai Teman-teman yang cewek, gimana nih? Gagah dan bekalisme ya? Anyway, Moto Senpai adalah seorang pemain sepak bola profesional. Moto Senpai kelahiran 1992. Sejak umur 4 tahun, Moto Senpai sudah berlatih sepak bola. Senpai main untuk tim FC Tokyo U15 Fukagawa, U15 U15 Fukagawa, dan FC Tokyo U18. Lalu SMA-nya adalah Keio Senior High School, satu lokasi dengan kampus Hiyoshi. Setelah tamat SMA, menurut Senpai, mendapatkan tawaran kontrak profesional dengan FC Tokyo, namun ia lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan akademik. Ia masuk Keio University Faculty of Economics, jadi ya, ia benar-benar anak Keio. Kabarnya, ayah dan kakeknya juga lulusan Keio, jadi benar-benar keluarga Keio. Meski, masu <coughs> ya. Meski masuk universitas, ia tetap melanjutkan aktivitas sepak bola. Ya, ia masuk tim sepak bola Keo. dan di tahun pertamanya ia mendapatkan gelar Shin Jin O Rookie of the Year. Ya tadi juga sempat kita singgung ya, pentingnya memulai latihan uh, sejak belia terlebih di bidang olahraga ya. Para atlet bisa sukses di usia muda karena mereka sudah mulai latihan sejak masih sangat muda untuk senpai masuk Kyoto pada 20, 2011, pada 2014, muda senpai menandatangani kontrak profesional dengan FC Tokyo. Waktu itu dia masih di Keo. Di Jepang umum memang eh, mahasiswa tahun ketiga dan keempat itu melakukan job hunting, mencari pekerjaan sambil menyelesaikan kuliah. Pekerjaan yang dimaksud di sini itu pekerjaan penuh waktu ya, bukan pekerjaan part time. Jadi di Jepang biasanya biasanya mahasiswa itu sudah diterima di perusahaan sebelum ia lulus kuliah. Jadi setelah lulus kuliah ya tinggal langsung kerja di perusahaan itu. Nah pada kasus mutosenpai ini, mutosenpai tidak melakukan job hunting ya. Justru tawaran pekerjaanlah yang datang kepada mutosenpai. Jadi sebelum lulus dari keio, mutosenpai sudah bermain sepak bola secara profesional di fc tokyo. Kemudian mutosenpai lulus pada 2015. Pada tahun yang sama, Morosenpai bermain untuk tim nasional Jepang di ajang AFC Asian Cup. Lalu ia bergabung dengan klub asal Jerman yaitu Mainz 05. Ini adalah klub uh, di Liga Bundesliga. Lalu pada tahun 2018, Morosenpai kembali bertanding untuk timnas Jepang. Kali ini di Piala Dunia Rusia 2018. Setelah itu di tahun yang sama, Morosenpai tak sempat transfer ke uh, Newcastle United. Pada 2019, ia kembali bertanding di AFC Asian Cup. Dan pada 2020, ia dipinjam uh, dari Newcastle United oleh sebuah klub asal Spanyol, yaitu Eibar. Hingga saat ini. Hai. Hai, Sugiwa Marie Yanaka Senpai. Ia adalah pemenang Miss Nippon 2011, dan kini tengah berkarir sebagai seorang Newcastle. Aduh, jadi haus nih. Ya, puasa dan uh, Apa ya Bicara di depan kamera Sama beberapa menit Jadi agak kering But anyway, oke okay. Yanaka Senpai lahir pada tahun 1990 Dan ini adalah foto Foto Yanaka Senpai dalam rubrik Kampus Idol di Jukusin.com Sebuah kuran maswa di Keo Ya, dikarenakan, dikarenakan pekerjaan ayahnya Semasa kecil Yanaka Senpai tinggal Di luar negeri 4 tahun di Singapura dan empat tahun di Amerika Serikat, salah satu kelebihan dari Yanaka senpai yang ramai dibicarakan netizen adalah kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Bayangkan, teman-teman, bayangkan nilai tufal abitinya itu 119. tinggal satu poin lagi loh, akan jadi nilai yang sempurna 120. Kemudian nilai tuf, nilai itu nilai se sempurna 120 per 120. Wow! Wow, wow, wow. Dan ada juga netizen yang berkomentar bahkan di antara uh, Kikoku Sijo, Kikoku sekalipun Kikoku Sijo itu sebutan untuk anak orang Jepang yang masa kecilnya dihabiskan di luar negeri sebelum kemudian kembali ke Jepang, ya. Bahkan di antara Kikoku Sijo sekalipun tidak banyak yang kemampuan bahasa Inggrisnya setinggi ini, Keren dah Lalu, semasa SMA, Yanaka Senpai juga ikut berbagai lomba bahasa Inggris di Jepang, dan bahkan pernah menang di beberapa lomba tersebut sebagai juara umum dan runner-up. Mantap, mantap. Next, Yanaka Senpai masuk ke University Faculty of Law pada 2009. Ia bilang bahwa dari kecil, ia ingin kuliah di tempat dan jurusan yang sama dengan ayahnya, yang juga alumnus Keo. Ia bergabung dengan seminar atau laboratorium uh, Setsuko Bayashi Sensei, dan menulis skripsi di bawah bimbingan beliau. Kobayashi, Kobayashi Sensei itu profesor di bidang hukum konstitusional yang riset beliau mencakup hukum konstitusional Jepang, hukum konstitusional Amerika Serikat, dan uh, kemudian juga hukum konstitusional komparatif. Ya sekarang beliau sudah jadi profesor emeritus. Lalu Yanaka Sensei lulus pada 2013. Di tahun 2011 Yanaka Senpai mengikuti ajang Miss Nippon, artinya ia masih berstatus mahasiswi keo saat mengikuti ajang tersebut. Ya ini adalah ajang Miss Nippon ke-43, ada 3169 orang yang mendaftar ke kontes ini, dan kemudian 12 orang lolos sebagai finalis. Dan dari 12 orang tersebut, Yanaka Senpai lah yang keluar sebagai pemenang. Saya pikir Yanaka Senpai adalah orang yang tekun dalam belajar, dan kesuksesannya ini adalah buah dari ketekunannya. ya Saat memenangi Miss Nippon pun, dia ingat sekolah. Ya setelah mendapatkan mahkota Miss Nippon dan diwawancarai oleh Amedia, dia bercerita bahwa di Dikeo saat itu sedang ada minggu ujian. Jadi sebaiknya ia segera pulang dan kembali belajar. Luar biasa. Saat ini Yaneka Senpai bekerja sebagai seorang pembawa acara berita. Ia menceritakan bahwa ia tergerak untuk menjadi seorang news presenter setelah pengalaman masa kecilnya pada tanggal 9 September 2001. Ya saat itu jadi serangan teroris di World Trade Center di Amerika Serikat dan Yanaka Senpai sedang tinggal di Amerika Serikat pada saat itu. Ayah dari Yanaka Senpai hari itu sedang bekerja di sekitar gedung World Trade Center dan tentu dong Yanaka Senpai jadi khawatir dengan keselamatan ayahnya. Satu-satunya cara pada saat itu untuk mengetahui keselamatan orang-orang di sekitar lokasi kejadian adalah dengan mendengarkan berita. Dan saat itulah Yanaka Senpai terinspirasi untuk menjadi seorang pembawa acara berita. Yanaka Senpai pernah bekerja di beberapa stasiun televisi, termasuk NHK, tempat kerjanya saat ini. Saya setiap hari menonton NHK World saluran internasional NHK yang berbahasa Inggris kita bisa live streaming gratis di situs web NSK Yanaka Senpai membawakan acara Newsline In Depth dan Newsline Biz berita yang ia bawakan biasanya dari dunia bisnis jadi teman-teman yang berminat di dunia bisnis mungkin tertarik untuk mengikuti acara ini baik, selanjutnya adalah alumnus terakhir yang kita bahas di video ini Jun Ichiro Koizumi mantan Perdana Menteri Jepang di antara semua alumni yang kita bahas kali ini, Koizumi Senpai adalah yang paling senior. Ia kelahiran 1942 dan ia adalah politisi generasi ketiga. Ayah dan kakeknya juga adalah politisi. Koizumi Senpai menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 20, 2001-2006. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Gus Dur, Megawati, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Koizumi Senpai mulai menjabat pada 21 April, jadi saat itu presiden kita masih Gus Dur. Lalu pada bulan Juli Gus Dur turun dan turun dari posisi kepresidennya dan digantikan oleh Bu Mega yang memimpin sampai 2004. Lalu mulai 2004 Indonesia dipimpin oleh Pak SBY. Pak SBY pernah bertemu dengan Koizumi Senpai saat mengunjungi Jepang. Ini adalah screenshot dari video. Di uh, Associated Press, teman-teman bisa melihat video ini di, dari link yang saya sertakan di catatan kaki Ya Saat itu, beliau berdua ini membahas tentang EPA, Economic Partnership Agreement <tuh> Keding-keding Oke, acara ini berlangsung pada kunjungan Pak SBY ke Jepang di tahun 2005 Uh, satu tahun setelahnya, di 2006, Pak SBY kembali mengunjungi Jepang. Salah satu agenda pada saat itu adalah penyerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Keo University kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, okay, mari kita kembali kepada Koizumi Senpai. <coughs> Koizumi Senpai kuliah di Keo KU University Faculty of Economics dan lulus pada 1967. Setelah lulus dari Keo, ia melanjutkan pendidikan di London School of Economics. Di Jepang, ia dikenal sebagai politisi yang unik dan non-ortodoks. Sudah kelihatan dari gaya rambutnya ya, bukan gaya rambut yang kelimis seperti yang umum digunakan para politisi. Lalu Koizumi Senpai ini juga flamboyan, menggemari Elvis Presley. Koizumi Senpai dan Elvis Presley punya hari ulang tahun yang sama, yaitu 8 Januari. Kemudian ia juga menyukai kabuki, salah satu seni kesenian tradisional Jepang dan Koizumi Senpai juga menjadi pengisi suara untuk Mega Monster Battle Ultra Galaxy. Ya, ini adalah film film Ultraman. Di film ini ia mengisi suara untuk Ultraman King. Wow. Oke, okay, berikut adalah ringkasan singkat perjalanan karir politik dari Koizumi Senpai. Pada 1972, ia mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang saya maksud di sini, Dewan Perwakilan Rakyat Jepang ya. Lalu pada 1988 menjadi Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Sosial untuk Kabinet Perdana Menteri Takisita. Pada 1989 kembali menjadi Menteri yang sama di Kabinet Perdana Menteri UNO. 1992 menjadi Perdana menjadi Menteri Pos dan Telekomunikasi untuk Kabinet Perdana Menteri Miyazawa. 1955 ia gagal menjadi Presiden LDP. 1956 kembali menjadi Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial untuk Kabinet Perdana Menteri Hashimoto. 99, 1998, kembali gagal menjadi Presiden LDP. Dua kali gagal ya, jadi Koizumi Senpai untuk menjadi Presiden LDP. Kemudian pada 2001, Koizumi Senpai akhirnya memenangkan kursi Presiden LDP dan menjadi Perdana Menteri Jepang. Pada 2003, kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang. Juga pada 2005, kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang. Pada 2006, ia turun sebagai Perdana Menteri. Lalu, bagaimana kabah Koizumi Senpai sekarang? Koizumi Senpai saat ini aktif mengadvokasikan pemberhentian energi nuklir. Uniknya dulu saat ia menjadi Perdana Menteri Jepang, ia mendukung pengembangan energi nuklir. Kemudian ia bercerita bahwa setelah gempa bumi Tohoku yang menyebabkan bocornya reaktor nuklir di Fukushima tahun 2011 saat ia sudah turun dari jabatan Perdana Menteri, ia bercerita bahwa ia mengunjungi lokasi bencana dan menjadi sadar bahwa tenaga nuklir itu berbahaya. Oleh karena itu, ia malu telah mempromosikan energi nuklir dan kini menyuarakan agar energi nuklir di Jepang dicabut. Ya, sesu sesuatu sebuah argumen yang berlawanan dengan pandangan dan sikap LDP. Saya di sini sebisa mungkin mengambil posisi yang netral. Ada sebagian orang di Jepang yang setuju dengan penggunaan, penggunaan energi nuklir, sementara itu kebanyakan orang lain di Jepang tidak setuju. Kalau teman-teman, eh, gimana pendapat teman-teman? Misalnya jika pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun di Indonesia, apakah teman-teman pro atau kontra? Ya silakan teman-teman memiliki pendapat masing-masing. Saya di sini akan netral dalam mendengarkan pendapat teman-teman. Kalau Koizumi Senpai, ia bilang ia mau menebus kesalahannya kesalahannya dulu dan mewujudkan zero nuclear power di Jepang. Ia mengutip perkataan dari Confucius, kalau di Indonesia diumum dikenal sebagai Konghucu. Kebudayaan Jepang adalah salah satu kebudayaan yang mendapatkan pengaruh kuat dari Confucianisme. Ya. Jadi Koizumi Senpai mengatakan, seperti yang diucapkan oleh Confucius, jika seseorang tidak memperbaiki dirinya setelah melakukan sebuah kesalahan, itulah kesalahan yang sebenarnya. Baik, benar itu dia 5 alumni Keo yang kita bahas di video kali ini. Kalau ada alumni Keo yang mau teman-teman request untuk kita bahas di video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kemudian, ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Mata!